Kenapa sih Tuhan membuat kita jatuh hati pada orang yang bukan jodoh kita? Kalau nggak bisa bersatu, kenapa harus bertemu? Pernah nggak kamu terpikirkan seperti itu? Sebenarnya, apa sih mau Tuhan? Hmm, Rihal jatuh hati memang bukan hmm. hal yang pasti kita gak pernah tahu kapan dan pada siapa Kita akan jatuh hati Jatuh hati pada orang yang salah Waktu yang gak tepat Tapi kenapa ya masih diizinkan sama Tuhan Kenapa terkadang apa yang kita inginkan gak sesuai dengan kenyataan Sama seperti ketika kita punya keinginan yang sangat tinggi Agar orang yang kita cintai saat ini adalah jodoh kita di masa depan Tanya, Tuhan bergerendak lain Dia yang kita perjuangkan Kita inginkan dan kita doakan Ternyata bukan jodoh kita Sebenarnya apa mau Tuhan Saat kita sudah begitu yakin Bahwa dia yang kita cinta adalah satu-satunya Tapi nyatanya tetap aja Gak bisa bersatu Akhirnya harus berpisah Entah karena restu orang tua Perbedaan keyakinan Atau pandangan hidup Ya Setiap peristiwa Yang terjadi di dunia ini Pasti ada hikmat Yang bisa kita ambil Hanya saja ketika kita sedih Dan kecewa Kita sulit untuk menemukan makna Dari setiap peristiwa tersebut Termaksud Saat kita bertemu dan jatuh hati Pada orang yang bukan jodoh kita Tuhan mau kita belajar Tuhan mau kita terus memantaskan diri Membuat diri lebih baik dari hari ke hari Berbuat baik pada sesama Bergaul dengan lingkungan yang baik Jika kita ingin jodoh yang baik Bila kita sudah baik Maka Tuhan pasti akan mempersiapkan seseorang yang terbaik untuk kita Hmm... Kok bisa? Ya karena Tuhan menyelamatkanmu dari orang yang salah. Tuhan gak mau membuatmu selamanya bersama orang yang salah. Tuhan memperingatkan karena kita sudah terlalu jauh darinya. Melalui patah hati, Tuhan menyuruh agar kita kembali lagi mendekat padanya. Kita gak pernah tahu kapan waktu Tuhan dan seperti apa rencananya. Kita boleh saja marah dan kecewa. Karena semua itu manusiawi. Tapi teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dan berdoa karena harapan itu selalu ada. Gak setiap temu itu bisa bersatu. Gak setiap pisah juga akhir dari kisah. Jika sudah saatnya, kita akan bersatu dengan orang yang tepat dan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan tombol notifikasi. Semoga setelah kamu menonton video ini, kamu gak lagi menyalahkan Tuhan dan keadaan ya waktu kamu gak bisa bersatu dengan yang kamu mau. Klik tombol like dan share kalau kamu mendapatkan inspirasi setelah menonton video ini. Ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar selama kamu jagain jodoh orang. Shh, kamu gak sendirian.